ngebungkin Aldi Taher itu <SILENCAN> masa belum dipukulin udah sakit dia? <SILENCAN> <SILENCAN> gak serius, tinggal ya udah seperti itu ya udah, kita ada hal lain yang lebih penting ya nah, maksud gue ya yes. gue mau menyesponsori pertandingan <SILENCAN> tinju antara Aldi Taher dan Uus itu bakal menjadi pertandingan besar abad ini kayak jack paul gitu iya kan? Enggak, bener ga? Kan? bener iya gua... kan? gua menang dapat apa hambe? hah? berapa banyak orang indonesia pengen lihat dia di gebuk <gat> kan? <lis> <lis> iya <lis> lo gebukin dari situ. jangan <lis> dong Dia ya kan jadinya kan sparring iya <lis> tapi terlalu kasar bro Dia <lis> ya, lo tampolnya di jalan deh <lis> gue jangan. Mika Uus menanggapi tantangan duel tinju dari aktor Aldi Taher. Pria 30 tahun itu mengaku enggan menerima atau meladeni tantangan tersebut. Gue nggak mau, kata Uus dalam podcast Dedi Corbucur di YouTube Selasa 11 Mei. Pemilik nama asli Rifki Firdaus Wijaksana itu punya alasan tersendiri menolak tantangan duel tinju dari Aldi Taher. Menurut Uus, adu jotos melawan Aldi Taher sama saja bertengkar dengan orang gila. Bagaimana kalau lu di kompleks ada orang gila nantangin lu? Terus harus gue ladenin gitu? Ngapain mukul orang gila? Kita yang salah, jelas pemain film generasi micin itu. Uus mengaku enggan menanggapi apa yang dilontarkan Aldi Tahir. Selain itu, dia juga tidak mau ada urusan dengan mantan suami Dewi Persik tersebut. Gue dukung dia jadi gila. Silakan, tetapi gue nggak mau ada urusan sama dia. Ibu Uus. Seperti yang kita ketahui, Rizky Firdaus Wijaksana itu, atau lebih dikenal Uus, baru-baru ini tengah menolak ajakan adu tinju di atas ring dengan Aldi Tahir. Menurut Uus, misal dia menerima tantangan adu tinju dengan Aldi Tahir tersebut, sama saja seperti meladeni keinginan orang gila. Obrolan terkait penolakan ajakan adu tinju dengan Aldi Tahir itu diungkapkan Uus saat berkolaborasi di podcast Unicorn Viewer bahkan Dedi Krobucher akan memfasilitasi jika saja Uus mau menerima tantangan adu tinju dari Aldi Taher. Gue nggak mau mujaruh Uus Selasa 11 Mei 2021. Uus lebih ingin sepiring tinju dengan Dedi Krobucher, sebab ia merasa dengan Dedi berteman. Bagi dirinya jika ia menerima tantangan adu tinju Aldi Taher, layaknya berkelahi dengan orang gila di jalanan. Gimana kalau lu di komplek ada orang gila nantangin lu, terus harus gue ladein gitu? Ngapain mau ke orang gila? Kita yang salah, tutur Uus Gue dukung aja dia jadi gila, Silakan. Tapi gue gak mau ada urusan sama dia Cakap Uus menambahkan Uus kemudian menyinggung sikap Aldi Tahir yang dianggap nyata konsisten Uus mengacungi jempol Aldi yang sungkem dengan ibunya Namun sikap yang serupa tidak dilakukan Aldi terhadap sang istri Lalu kemudian Uus menyindir bila sikap Aldi Tahir menurutnya tidak konsisten U sendiri memberikan jempol saat Aldi Tahir hendak sungkem terhadap ibunya. Akan tetapi sikap serupa tidak dilakukan Aldi Tahir kepada sang istri tercintanya. Dia sungkem sama ibunya direkam. Dia tunjukin seberapa sayang sama ibunya. It's okay. Tapi kemudian ajakin orang-orang poligami. Dia sayang sama ibunya. Tapi menzalimi istrinya. Gimana? Jarus. Diketahui Aldi Tahir ramai diperbincangkan publik akhir-akhir ini. Sebab, tingkah laku lucunya saat menyanyikan lagu ciptaannya.